Tabilah buta telinga mendengar tapi lah tuli, itulah arti hati yang mati Tanpa cahaya ilahi robbing Semut yang jauh jelas terlihat Gajah yang dekat dikata tiada Tiadalah mampu melihat diri Rasa diri, panggillah suci. Dengan jutaan cinta ada mampu boleh Terpalah cinta Di dalam hati Yang Tuhan mohon Selamatkan kami Darilah dusta Jiwa yang mati Mohon selalu Hidupkan kami Dengan cintamu Yang tak bertepi Tepilah buta, Telinga mendengar tapilah tuli Itulah arti hati yang mati Tanpa cahaya ilahi rompi Mut yang jauh jelas terlihat Gajah yang dekat dikata tiada tiadalah dalam mampu melihat diri Merasa diri palinglah suci Tidak hidup tanpa bernafas Bernafas dengan jutaan cinta Percuma ilmu bagi yang tuli Tanpa lah cinta di dalam hati Tuhan mohon selamatkan kami Oh, oh, oh.